Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sebelum saya membuat animasi, saya mau menyederhanakan di fungsi ini. Saya ingin, mungkin, di sini fungsinya adalah halaman. Halaman. Dan, di sini juga halaman. dan di sini langsung saya memberikan halaman dan saya tidak membuat ini dan oke okay, saya matikan di trace lalu saya memberikan if if kurung kurung tutup lalu tanda semacam ini dan tanda semacam ini saya memberikan tab di sini dan di sini saya mengcopy ini copy paste sama dengan saya memberikan h-home btn. Jika saya mendapatkan nama h-home btn, maka go to and stop satu Atau saya memberikan labelnya h-home. Oke, seperti itu. Dan jika saya kontrol tes movie, akan seperti ini dan saya menambahkan di if saya memberikan lagi saya copy dan di sini saya memberikan else paste dan di sini h product btn lalu di sini saya memberikan produk juga jika saya test movie Home, Product. Home, Product. Seperti itu. Dan saya bisa membuat beberapa tombol lagi. Saya seleksi. Dan saya memberikan kontrol c Lalu kontrol shift v Untuk memberikan di tempatnya. Lalu saya turunkan. Dan... Ctrl-C lagi, atau Ctrl-Shift-V langsung, Anda akan mendapatkan satu lagi, seperti itu. Dan di sini, silakan duplicate lagi. Di sini saya mau memberikan duplicate lagi, simbol, duplicate simbol, dan tombol 3. Oke, dan di sini duplicate simbol lagi, tombol 4. Oke, di tombol 3. Saya klik dua kali. Lalu di tag mungkin saya ganti tutorial. Lalu saya kembali ke scene dan di sini saya klik dua kali juga. Klik dua kali lagi dan kontak. Oke, semacam itu dan saya menuju ke scene 1 dan saya rubah namanya di tutorial saya memberikan h tutorial oke semacam itu lalu di sini h kontak oke seperti itu dan saya menuju ke action script lalu windows action dan di sini saya sudah mempunyai H tutorial dan H kontak. Saya copy kedua-duanya ini. Saya copy. Saya paste. Dan di sini saya ganti H tutorial. Di bawahnya saya ganti dengan H kontak. Dan lainnya sama. Dan di sini, saya hanya menambahkan else if. Saya copy dua kali. Paste, paste dan di sini saya ganti dengan tutorial dan di yang kedua saya ganti dengan kontak dan di sini saya memberikan h tutorial dan yang terakhir saya ganti dengan h kontak seperti itu lalu saya menuju ke frame 10, dan di tagnya di labelnya juga saya memberikan seperti itu insert timeline keyframe dan di tag pada satu oke saya tutup dulu dan di tag sini saya ganti dengan halaman tutorial Dan di sini saya berikan label H tutorial. Oke, saya menuju ke frame 30. Saya beri insert lagi timeline ke frame. Dan di sini saya mengganti dengan kontak. Dan di sini saya memberikan label H kontak Oke, sekarang jika saya Control, Test Movie Saya akan menuju ke kontak Saya akan memuju, menuju ke tutorial Saya akan menuju ke produk Seperti itu Oke okay. Saya sudah bisa mendapatkan fungsi Di sini Dan saya akan menambahkan fungsi Over dan Out Di sini Saya menuju ke Windows Action Dan saya membuat duplikasi di sini. Saya copy lalu saya duplicate di sini. Dan saya ganti dengan mouse over. dot mouse over. Oke, saya ganti semua. Saya copy paste base dan base lalu saya membuat fungsi lagi dan fungsinya adalah uh, mungkin over f over oke okay, saya memberikan f over dan semua saya memberikan f over Dan saya membuat fungsi lagi. Saya copy, saya enter, saya paste, dan sekarang saya ganti dengan F over seperti itu. Dan jika saya mengklik home, titian saya akan mendapatkan uh, frame. Oke, okay, saya akan mendouble klik ini. Saya akan menuju ke frame 10, stop frame 10, oke, okay, dan oke, okay, saya memberikan stop dulu di sini, insert timeline keyframe, okay, dan saya memberikan stop seperti itu, dan saya tutup lagi action, oke, okay, seperti itu, dan saya menuju scene satu lagi, dan saya memberikan di sini. Lalu control oke. Okay. Windows action, dan saya memberikan beberapa lagi. Jika saya mengklik BTN Home, dan saya memberikan root seperti tadi, dan root adalah oke. Okay, root Absolute mungkin seperti itu, dan home button saya akan mendapatkan root home button oke okay, seperti itu dan saya akan mengcopy semua ini ke sini base base dan base lalu saya ganti dengan namanya ini saya copy base dan saya copy base dan saya copy base Oke, okay, seperti ini dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.